Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada. Selamat malam, kembali lagi di Fatih hadir untuk memberikan informasi terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilal. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian Saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Di kabar pertama persahabat ya kita awali dengan informasi langsung dari L daily, salah satu bisnis atau usaha milik Bunda Lesti Kejiora, karena bakal ada promo besar-besaran, persahabat ya, 40% of tanggal 10 sampai 12 November 2022. tuh Jangan sampai ketinggalan ya, Mega 11 1111 hanya di L daily, bersahabat ya. Masya Allah, mudah-mudahan bisnis dan karir Bunda Lesi Kejora Semoga dilancarkan, semoga diberikan kesuksesan, amin Kita lihat juga persahabat di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun lembayung.biru Dan 9469 mengatakan Masya Allah, semoga bisnis, karir, rumah tangga Semoga dilancarkan, amin ada juga tanggapan lain dari akun Dina Firlian, 4, mengatakan, Masya Allah cantik banget, semoga bisnisnya berjalan lancar dan makin sukses. Amin, hanya bisa mendoakan yang terbaiknya untuk idola kesayangan, dan semoga juga doa-doa baik dari kalian semua, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. Kemudian, bersahabat ya, kita juga mendapatkan asupan vitamin lewat postingan Bunda Lasi Kejura satu jam yang lalu. Mengunggah foto terbarunya Walaupun lewat jalur iklan Kita Merasa seneng banget ya Dan Alhamdulillahnya Idola kesayangan kita sehat semuanya Dan di postingan ini pun Banyak sekali tanggapan komentar Diantaranya dari Ricard Ricardo mengatakan Makin gelis glowing dede Makin gelis banget ya Makin cantik Makin glowing bunda Lesti kejora Siti Liza juga berkomentar bersabat ya Masya Allah memberikan emot love luar biasa banyak orang-orang di luar sana yang mendukung dan mensuport dengan tulus untuk sang kejora dan selanjutnya persaahabat yaceddokan vitamin malam Jumat pun kita dapatkan Alhamdulillah airnya muncul juga postingan Lesti kejora dan Abang el seperti lagi ngomol bareng nih Wah, wow, Masya Allah banget ya Makin tinggi banget nih Abang Fatih Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan apapun yang dilakukan Selalu dibuduhkan, selalu diberikan kelancaran. amin Hanya bisa mendoakan juga ya untuk Leslar dan keluarga Tentunya kita bangga dan pasti kita merasa bahagia banget Melihat postingan Abang El dan Bunda Lasi Kejora lagi jalan bareng Aduh, masyaAllah Allah banget ya Pokoknya bahagia malam hari ini Di malam Jumat, mendapatkan asupan vitamin Yang sangat benar-benar membahagiakan Alhamdulillah, waktu kita bersyukur Persahabat ya, melihat Rumah tangga selat kembali rukun Dan bahagia, dan mereka sehat-sehat Semuanya, amin Dan kita lihat juga persahabat ya Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Arbut23 mengatakan Berarti semua benar-benar sendiri ya sekarang Mama juga nggak ikut benar-benar berdua ngurus anak sendiri masya Allah banget ya semoga leslar rumah tangganya bahagia rukun dan semoga dijauhkan selalu dari orang-orang yang tidak baik kemudian juga bersama ya kita simak nih informasi dari L2W untuk semuanya wajib streaming terus single sekali seumur hidup Tembuskan persahabat ya sampai 50 juta viewers Dan tentunya kita semangat untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Kejora Dan pastinya juga kita menunggu karya-karya terbarunya Dan semoga bulan depan ada konser Lesti Kejora Kita berharap banget ya ada konser dari Lesti Pastinya kita semuanya sangat mendukung penuh untuk sang Kejora kita semuanya